Buh. Assalamualaikum <susuk> Onok hadis Ngedika akan Latuk balu saumu Zawu jatil Bila rito sauciha Sopo wong wedo Arep ngakoni poso Kudun jaluk ngapuro Kali suaminya Sampai tiang istri kok Poso jaluk rito Kutawiran jaluk ngaburo Karo suami terlebih dahulu maka poso neorati tompok oleh gusti ya Allah repot meleh dati wong wedok ya Bu ya memang keterangan yang ngunuh mungung wadontok pundi-pundi pancen wong lanang menangan